Nanti Bila tak ada lagi aku yang mengganggu harimu Tak ada lagi pesan yang menanyakan kabar Tak ada lagi ucapan-ucapan selamat tidur Percayalah Aku tak pernah berhenti mencintaimu Aku hanya mengganti caranya dengan berdoa Karena Betapa aku memahami Doa adalah cara mencintai hal-hal yang tak termiliki Nanti Bila kita sudah tak bersama lagi sudah tak diizinkan saling menatap lagi. Aku akan tetap bersyukur karena pernah diberi kesempatan mengenalmu. Pernah menjadi alasanmu tertawa. Pernah menjadi pendengar cerita-ceritamu. Walau cerita tentang dia. Setidaknya aku sempat menjadi sesuatu di hidupmu meski hanya sebatas diperlukan, bukan diperlukan. Dan nanti, aku akan kembali menemuimu sebagai seseorang yang lukanya telah sembuh, sebagai seseorang yang kepingan hatinya telah kembali utuh, akan kuceritakan padamu betapa aku harus tertati, bangun, lari dari ijaran bayang-bayangmu. Tentang betapa aku harus berkebat hebat dengan hatiku untuk terus melangkah atau menyerah. Tentang betapa aku harus sanggup. Kalau sebenarnya berat Nanti Aku akan kembali menemuimu Sebagai seseorang yang cintanya masih Tapi rasa ingin memilikinya Sudah tidak